Lumayan nanti bikin kulit kering gitu ya di studio ini. Jadi uh, harus ekstra lembab gitu ya. Ada-ada lotionnya gitu. Oke. Okay. Dari keuangan mungkin oke okay, yang aku lihat dari kartu sangat amat cocok gitu ya. Kenapa? Karena untuk kartu pertama ada 7 of coins. Kemudian uh, kartu kedua ada 4 of cups. Kemudian kartu ketiga ada the hermit. Yang aku lihat di sini, keuangan mungkin untuk Taurus dicatat, ya. Yang aku lihat, uh, jangan boros-boros. Yang aku lihat di sini, uh, tight budget banget, jadi ditutup, ya, ditutup. Kalau mau pengeluaran, gini-gini, gini-gini. Kalau nggak perlu, mending jangan dulu, karena yang aku lihat di sini bagusnya untuk diinvestasikan, ya, untuk Taurus. Coba-coba, gitu ya, coba-coba kamu investasiin ya uh, keuangan kamu gitu kan uh, dicoba mulai dari sekarang gitu karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan ya dicoba aja dulu dicoba ya instrumen uh, keuangan gitu kan ada ada uh, emas gitu ya ada reksadana gitu kan terus kemudian ada saham tuh dicoba-coba aja uh, ya kalau mau modalnya tinggi silakan tapi ya harus searching dulu kamunya gitu ya harus cari tahu dulu seperti itu uh, lebih baik sendiri sih yang aku lihat lebih baik sendiri dulu kenapa karena kadang kalau kalau ikut sama orang ya kalau ikut sama orang kadang kamu harus masuk kayak gini uh, dengan total puluhan juta gitu ya kayak terlalu ekstrim banget jadi yang aku lihat di sini kalau masih awal-awal mungkin dari diri kamu sendiri dulu gitu kan mana yang bikin kamu nyaman ya uang kamu dimasukin ke situ misalkan kayak deposito gitu kan uh, yang aman gitu loh terus kemudian yang kamu percayai juga banknya gitu ya karena di sini yang aku lihat uh, karena kan dari diri sendiri ya jadi dari diri sendiri untuk diri sendiri kalau ada orang lain biasanya itu kayak di lobby gitu ya, kalau ada orang lain tuh kayak di lobby, di iniin dulu, di, itu, di ituin dulu, aku ganti posisi dulu, terus kayak speak-speak uh, gitu ya, kayak diomongin, uh, minimal modal harus segini, minimal modal harus segini gitu kan, yang mana awalnya bagus gitu kan, awalnya bagus tapi ternyata lama-kelamaan nggak cuan gitu ya, nggak cuan malah justru, kamu harus ngeluarin uang banyak ya untuk bisa mencairkan hal tersebut ya, jadi kayak yang aman-aman aja ya, jangan yang antah-berantah, maksudnya kayak di e-commerce gitu kan, di e-commerce kan banyak tuh ya, instrumennya, di bank juga ada, yang penting kamu lihat dari persyaratan dari OJK gitu ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang memang bisa untuk, kalau ada apa-apa tuh uang kembali, gitu kan, ya seperti itu, karena ada kayak, uh, minimal kalau deposito di bawah dari, kalau nggak salah, 3,3 uh, koma berapa persen gitu ya, yang bisa, yang dijamin sama OJK nantinya gitu, kalau misalkan deposito kita kenapa-napa gitu kan, kayak gitu misalkan, jadi kamu juga harus aware, kamu juga harus ngerti juga, cara main dari, eh uh, Instrumen atau keuangan tersebut ya mungkin properti juga kalau kamu mau properti yang bisa diputar gitu ya misalkan kos ataupun uh, Perumahan gitu ya ataupun uh, Rumah properti gitu ya dan hal-hal lain toko misalkan ya uh, Bisa juga seperti itu cuma memang harus di ini dulu ya awalnya tuh kayak harus Kamunya nyari dulu gitu, jadi jangan jangan sampai uh, Apa ya namanya kayak Tiba-tiba langsung gitu ya, tiba-tiba langsung Mempercayakan gitu, nggak bisa juga ya Kayak dilihat juga syarat-persyaratannya dan uh, Jaminannya gitu ya, kalau ada apa-apa Seperti itu ya Oke itu dari sisi keuangan yang aku lihat uh, Dicoba aja untuk diputer gitu Mungkin kalau kamu nggak ngerti ke arah sana gitu kan, kamu bisa juga muter uang itu kayak dari usaha gitu ya, dari hal-hal seperti itu. Terus kerjaan misalkan ya, muter-muter muter kerjaan freelance gitu kan, atau apapun itu yang istilahnya bisa menambah, menambah cuan, atau kamu investasikan diri kamu sendiri gitu kan, misalnya kayak kamu e, meniatkan untuk, Punya skill ini, punya skill Excel, punya skill uh, Marketing, digital marketing, punya skill Bahasa Inggris gitu kan punya Seperti itu dicoba aja gitu ya Dicoba aja apalagi kalau untuk skill ya Untuk kemampuan gitu itu penting banget di zaman sekarang Ya yang aku lihat dan uh, Sepertinya nggak harus bersertifikat sih uh, Sertifikat itu cuma ini doang ya cuma uh, perlambang aja gitu uh, seggnya kamu otodidak aja dulu gitu ya di YouTube banyak kok ya yang seperti itu jadi kayak jangan diem aja ya Taurus jangan diem aja uh, keuangan harus diputar ya aku lihat di sini ya jangan didiamin aja jangan cuma ditabung doang gitu ya bunga uh, berbunga sih berbunga gitu ya tapi Uh, Kalau bisa sih gitu ya Kalau bisa ke arah yang lain Gitu Cuma resikonya ya ditanggung juga Karena dilihat gitu kan ya Seperti itu Itu namanya bisnis gitu kan Dari kitanya memang harus hati-hati Seperti itu Oke okay. Itu yang kelihatan banget di kartu Penting banget untuk kamu Dan uh, mencoba edukasi ya Karena Alvin juga kayak baru-baru kemarin ini gitu kan Uh, nyimpen gitu ya Nyimpen uh, Mencoba gitu kan Dan lumayan gitu ya Lumayan kayak Wow dilihat-lihat kayak ada naik turun Tapi akhir-akhir ini naik lagi gitu kan Jadi kayak Membahagiakan gitu ya Jadi seperti itu Yang aku Coba-coba aja gitu uh, Dan harus konsisten juga Yang aku lihat Kalau kamu mampu Mampunya sejuta per bulan silakan Kalau mampu Kalau mampu cuma Rp50.000 per bulan silahkan gitu ya sesuai dengan kemampuan kamu aja di sini aku lihat oke okay. uh, Dan aku kan nggak endorse ya nggak endorse nggak nyebutin mereknya cuma nyebutin uh, jenis-jenisnya misalkan gitu ya jadi uh, Dicoba aja dan cari tahu seperti itu kalau untuk uh, Crypto Bitcoin itu hal yang lain ya karena itu karena itu udah udah ekstrim banget gitu yang bisa ada jaminan aja dulu untuk sekarang ya. Seperti itu. Jadi kayak kalau ada apa-apa. Telepon pengacara. Beres gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Okay. Mungkin untuk percintaan kamu bisa cek di channel aku yang lain ya. Untuk Taurus. Oke okay. bye-bye. Atau pengen juga personal reading gitu ya. silakan juga. Oke. Okay. Bye-bye ya. <laughs> Jangan lupa nanti tunggu ya. Untuk Taurus video berikutnya. Oke, okay, bye-bye.